sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memulai Dekan bejana siap dibentuk Demikian hidupku di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikanku Allah dalam rumahmu Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah seturut kehendakmu Pakailah sesuai rencana sempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu ku mau sepertiMu Yesus di sempurna Selalu Dalam Segenap Jalanku dalam segenap jalanku memuliakan namamu memuliakan namamu memuliakan